Azam tahun lepas sudah ketunaikan Ataupun hanya sekadar kata gurauan Yang langsung impian tidak dicapai kan acara cara buat saja pun tak tahu kan Aku ini Daniel ialah anak sulung Harapan mamaku agar ku terulung Moga selalu masyarakat menjunjung menjunjung Agar menerangi emas pingat di kalung Apaya. Aku asapkan, mampu lakukan agar tak terlepas apa yang diimpikan Apa yang diimpikan Apa yang aku asapkan, aku kulakukan agar tak terlepas apa yang diimpikan Apa yang di Ada kualiti lepasi keinginan hati agar dibekati Tukus lumus dicekalku ikuti Lepas sentasan tahun lalu aku azam kepuasan hati Kenang ku kenang imba budi sudi diberi wayang belayar lupa lekap aku berkata Impian agar menjari insan yang berguna Tapi aku tidak laku seperti tak bikin serupa Harap azam tahun baru dah menjadi lebih sempurna Apa yang aku azamkan mampuku Nagertah terlepas apa yang diimpikan, apa yang diimpikan, apa yang aku wasangkan mampuku lakukan. Nagertah terlepas apa yang diimpikan, apa yang diimpikan. Salam seribu satu kusembab ralaskan dia. Untuk undur diri supaya hilang kata sirat Moga awal 21 kita bertemu kembali Dapat supaya kita tidak lupa Mana jauh mana yang dekat Mampuku lakukan, nak kerja terlepas. Apa yang diimpikan, apa yang diimpikan. Apa yang aku wajibkan, mampuku lakukan, nak terlepas. Apa yang diimpikan.